Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi Di dapurnya Nyonya Emek. Kita kali ini akan Membersihkan ikan, tadi kita udah ke pasar Ini kita beli ikan Ikan mas yang besar-besar Mau bikin Pepes ikan Pepes ikan mas Tapi Selain itu kita akan eh, Masak juga Jeruan ikan Nih jeruan ikannya gede-gede teman-teman nanti aku akan kasih tutorial cara membersihkan jeruan ikan supaya tidak pahit oke Kita bersihkan dulu ikannya Baru nanti kita bersihkan jiroannya Ini sengaja tadi membeli ikan yang ada telornya atau yang putih-putihnya Biasanya kalau telur itu eh, adanya di ikan betina Tapi kalau yang putih-putih seperti ini Ini berarti ikannya jantan Sebenarnya agak susah, -susah juga, juga sih nyari telur yang bertelur Tapi kalau yang jantan ini banyak ini bertelur nih, tapi sedikit telurnya oke, nanti kita kasih uh, apa, uh, tutorialnya ini membersihkannya pisangnya udah harus bersih tadi udah dibuang sih di pasar aku belinya di pasar tradisional, jadi uh, harus dibersihkan ulang ikannya cukup banyak, 3 kilo belinya 2 dibikin sayur yang udah dipotong-potong dan yang masih utuh kita bikin peper Itu kan keluarganya keluarga kecil jadi gak masak banyak-banyak juga nah ini nanti buat dibikin sayur ikan digulai atau di sayur kuning. Ini masih belum bersih. Nih. Kalau masih belum bersih, sisiknya kita bersihkan lagi. Maklum ya kan kalau belinya di pasar tradisional memang seperti ini. belum betul-betul bersih kalau belinya di pasar tradisional. Hmm, besar-besar jerawannya. Nanti kita akan bikin jeroan ikan, kan? Terus, bang, saya lebih suka jerawannya dibanding dengan ikannya. Pertama, kita sisihkan dulu e, ininya, telur atau yang putihnya ini manisnya. Ini biasanya dimiliki sama ini jantan, kita sisihkan dulu. Ini banyakannya yang jantan ya, yang telur. Tadi ada mana ya? Nah, ini yang telur, telur lemak. Nah, teman-teman, ini kan sudah seperti ini nih. Ininya udah disisihkan, tapi kan kita ini. Mau yang uh, ini apa? Mau membersihkan yang ada usus-ususnya, ada kotoran-kotorannya, jangan langsung dimasukkan ke situ. Nanti pahit dan kita kan jijik juga kalau makan kotorannya, gitu ke kotorannya kemakan. Nah, kita cari pisau yang kecil untuk membersihkan ususnya. Ya, kita cari lubang ususnya yang seperti ini jangan langsung dimasukkan karena kan oh, ini kotor ya hmm. kita bersihkan yang ininya ini ususnya nih dari sini kita masuk ke kita cari ujungnya dulu, nah ujungnya di sini, ini ujungnya ya, tuh kita susur aja ininya, nah. jangan sampai ininya tidak dibersihkan, karena ini kan tempat kotoran, tuh. kalau udah ketemu ujungnya kita gampang, tuh tinggal seperti ini, cari pisok yang kecil yang bisa masuk ke ususnya memang sih perjuangan membersihkannya tapi enak e, itunya dan enggak dijual dimanapun ya sepertinya yang seperti ini kalau kita suka atau kalau tidak dibersihkan lebih baik dibuang di apa yang diambil ininya aja kalau tidak bisa membersihkan ininya e, apa usus-ususnya jangan ikuti masukan karena kan ini kotor Tipsnya seperti ini, kita cari dulu ujungnya. Nah kalau udah yang kecil seperti ini, kalau udah nggak masuk pisau, sebaiknya kita buang aja putus ya tuh. Karena sudah tidak e, ini Nah tuh. kita bersihkan ini. Sih ya teman-teman tuh, seperti ini tuh. Kita ini, ini dulu tuh, khususnya sus kita kerik. kerik pakai pisoknya, ini karena ini ususnya usus ikan sampai lendirnya bersih sampai tidak berlendir kita bersihkan seperti ini kotorannya hmm. bersih seperti ini baru kita satukan sama yang ini nggak ada lagi yang khusus kecilnya buang aja kalau ininya udah ini ya ini masih ada nih, khususnya tadi mungkin patah mm -hmm. Kan Nih. Kita bersihkan, lalu bersih tuh teman-teman. Jadi jangan takut makannya, nggak takut makannya nih kalau seperti ini. Jadi kalau suka dengan jerawan-jerawan, harus betul-betul membersihkannya harus bersih. Sekali lagi, nah, kita lihat ini ujungnya nih, yang seperti ini. Hmm, kita lihat tuh, ini ujung uh, ujung usus nih, harus dibersihkan. Saya sering lihat ya orang yang masak sayur jerawan ikan sama gini-giniannya masukin, itu sangat tidak ini ya, jorok seperti ini. Tuh. Ini harus dibersihkan teman-teman tuh. tuh, kotorannya kan? Tuh, makanya cari yang pisau yang kecil atau ujungnya yang kecil apa-apa kan yang dipakai juga ujungnya hmm. kita bisa bersihkan di atas apa di bawah keran air yang mengalir ya Tuh airnya jangan gede-gede kecil aja seperti ini kita susur ususnya susur ususnya kalau udah kira-kira kecil ususnya kita potong aja buang daripada kita kemakan gede-gede ini -gede karena ikannya gede nih, ususnya jadi gede kelihatan Oke, teman-teman, tuh. Ini juga ini memang merah tapi sudah bersih.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 Klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Oke teman-teman, ini hasilnya seperti ini. Ini yang sudah dibersihkan tuh dari ikan yang ada kotorannya. Usus-ususnya seperti ini. E, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.